Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kepada saya dalam video kali ini ingin mengucapkan atau menyampaikan tentang pesan-pesan Imam Syafi'i kepada umat Islam akhir zaman ini. Nanti di akhir zaman <coughs> akan banyak ulama-ulama yang membingungkan apakah akhir zaman yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu pada saat ini atau yang akan datang sulit dikenal yang mana ulama warisatul anbiya dengan ulama su dan mana ulama yang menyesatkan adapun pesan Imam Syafi'i kepada umat Islam pada akhir zaman ini ialah carilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan kaum munafik dan jadikanlah mereka sebagai ulama yang diikuti dan jauhilah ulama yang berskongkol dengan orang-orang kafir dan munafik